Halo guys kali ini berjumpa lagi dengan channel YouTube saya YT Manto guys Nah kali ini video saya tentang memperbaiki laptop Toshiba L745 kerusakannya no display atau tidak nampil gambar Oke sebelum mulai kita klik dulu subscribe, like, komen di bawah video ini ya guys Untuk mensupport video saya Nah jika sudah klik subscribe, like, komen, dan share video ini Daripada kita penasaran dengan kita langsung saja ke tutorialnya Nah yang pertama kita lakukan adalah angkat IC BIOS yang ini guys dekat IO ini kemudian HD BIOS yang ini juga nah kemudian kita angkat neck token yang lama kita ganti dengan 3 4 buah posisinya positifnya ke kiri kalau yang sebelah ini sebelah kanan positifnya seperti ini guys jadi 3.30 kali 4 buah nah ini telah saya servis kemudian kita coba untuk mengetesnya semoga sudah berhasil ya tekan tombol powernya nah telah menyala guys jadi cukup sekianlah video kali ini mantap guys